kanal kabar-kabarin kali ini. Saya berada di Stadion Bima Indah Cirebon. Di belakang saya ada patung Bima Indah. Nah, kali ini saya membawa, membawa berita bahwa di Cirebon Jawa Barat tepatnya di Desa Megu terjadi tawuran. Saring saling lempar batu tadi malam Jumat. Bagaimanakah video? Mari kita simak video berikut ini. Tetap di kabar-kabarin. Jangan lupa subscribe, like dan komentar di bawah ya. ada Gak ada,